Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini, wow, oh, saya dapat servisan kipas hancur tadi. Ininya <gifalan> merotoli, yang ini merotoli ya. Kayaknya topengnya atau nya itu hancur. Katanya pertama kali putar nggak bisa mutar nya itu pelan uh, kalau enggak diputar ini dia nggak mutar ini kita lihat mereknya oh, ini. Mas Pion ya pas dinding merek Mas Pion. kar dulu. Kayak. Keadaannya hancur. Ah, tarusin aja. Tarpas. Ya, putarannya juga agak seret nih mungkin juga kotor khasnya Oh ternyata pecah ininya pecah ya Mesinnya pecah kita harus nanti ini masih kalinya sudah lem leman ini ya ya terbakar si lem pecah juga drafnya udah pecah. Thank you. urang iyenya kita akan ganti. Kita Oke, sebelumnya kita cek dulu motornya, dinamo motornya ini terbakar apa enggak, putus apa enggak? Kita akan cek pakai avo ini ya di stekernya ini. Oh, ternyata stekernya karatan ya. kita usulkan dulu ini, ya karatnya sudah hilang, baru kita ukur pakai apu Ukur pakai avo, kita ukur tahanannya, impedensinya, apa itu resistornya ya? Tahanan, hambatan, kita arahkan ke tuh, Kita arahkan ke angka satu, speed yang rendah biasanya tanya sekitar 600, yang sedang itu 500, dan yang kencang 400 kita arahkan ke speed yang ke-1 kita cek di sini kelihatan 0,6 kilo berarti 600 Ohm enggak masalah yang speed rendah. kita speed yang kedua harusnya lebih rendah ini sekitar 500-an. Ya, 500 berarti ini enggak masalah di motornya coba yang speed rendah juga ya bisa harusnya menunjukkan sekitar angka 400 ohm. Ya, 400. berarti motornya lilitannya enggak masalah kemungkinan ada di masa di saklarnya ini kurang kotor yang bingar akan kita bersihkan nanti dan juga ini nanti kita ganti juga ininya ya ininya pecah bautnya ini udah lem liman dan juga kita cek kapasitornya ini kita cek juga kita akan bongkar ini ya kita akan buka Hitam, karat lem kotor ini kita bersihkan dulu sedikit saja kurasan ini. Putar-putar pakai tangan. udah kalau sudah kita kasih lumas minyak kita Kita akan ukur. Kebetulan aku ini bisa buat ukur untuk kapasitornya. Cara mengukur kapasitor kipas angin harus dipotong ya. Kapasitornya dipotong karena dia akan di dengan lilitan dinamo ini dari salah satu ujungnya kita potong baru kita ukur kita tes di sini bertulis 1,2 seharusnya kalau Mas Pion itu 1,5 mikro kalau untuk 1,2 1 mikro tuh yang kipas-kipas cina bebas Miyako Cosmos pakainya pakai tak ukur Di sini menunjukkan 200 nano ini N Bentar ya Ya 190 200 nano berarti kapasitornya mati kita ganti kapasitornya kita ganti menunjukkan 1,6 di ini satu setengah mikro uf mikro ya kalau tadi kan nf nano oke kita ganti ya oke kita akan sambung kapasitornya penyambungan kapasitor ini bolak balik ya nggak apa karena nggak punya kutub oh ya kita pakai isolasi bakar aja Entar ya. Pasang lagi, kita raket. sama persis. Cuman ini model-modelnya model, model Maspion. Yang penting pangkonnya cocok buat bautnya. pas dimping dengan kerusakan kapasitornya dan topengnya kmesnya itu pecah kita ganti ini juga ini kalau nggak salah lupa saya berapa ya belinya sekitar dua puluh ribuan sama stekernya ini karaten kita bersihkan. Agak ngefon panas. Ya demikian tadi pengalaman servis kami servis kipas merek Masbion kipas dinding dengan kerusakan ganti kapasitor dan ganti tembeng mesinnya. Oke sampai jumpa lagi dengan servis. Assalamualaikum warahmatullahi.